Oke semoga beruntung dan kita lanjut saja ke videonya let's go Ini adalah kelanjutan dari episode pertama dan episode kedua Jadi bagi kalian semua yang belum menonton episode 1 dan 2 Kamu harus menonton dulu episode 1 dan 2 Agar apa? Agar tahu ceritanya seperti apa Dan kalau kalian sudah menonton episode 1 dan 2 Kita lanjut aja ke dalam episode ketiga ini Gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar kita langsung aja ke dalam film pendek Free Fire episode ketiganya Let's go udah kan udah menikmati pemandangan indah kan udah udah ayo kita pulang aja oh sekarang kita pulang nih iya ya kan aku juga udah pegel-pegel banget gitu aku juga mau ngomongin ke si Kelly itu biar dia hamil gitu oh gitu oh ya udah kita langsung saja pulang aku juga udah ngantuk nih oh ya udah sekarang kita langsung pulang ya Iya tapi ngomong-ngomong pulang kita nih turun dari genting gimana ini anjay Iya sih gimana ya udah kita langsung loncat aja Oh nggak apa-apa nih loncat nggak apa-apa dong kan kita nih superhero gitu anjay superhero ya kita langsung loncat aja yuk Oke okay. Kamu pegel Pegel kenapa? Padahal baru jalan sebentar Iya kan aku hamil gitu cepet capek Oh iya juga sih Mau gimana ya sekarang ya? Oh iya gendong aja Hah? Gendong? Iya gendong Oh gitu Ya udah, aku udah jongkok nih Ayo naik Oke aku naik ya Iya kamu naik aja Wih kamu nih memang orang yang terbaik gitu Yoi dong jelas Udah nih aku udah digendong Oke kita otw pulang ya kan Oke Siapa sih nih yang ngetok-ngetok nih Nggak tahu apa orang lagi tidur siang Iya bentar Eh nggak jelas banget sih nih yang ketok-ketok nih Udah ngegas lagi ngetok-ngetoknya Bentar orang lagi jalan juga Eh nggak banget nih nih baca nih Sabar napa Eh gimana sih Iya ada apa Eh Harry kamu nih lama banget ngebukainnya Iya tuh orang lagi tidur siang juga Ada apa? Eh aku mau ngasih sesuatu nih sama kamu Ngasih apa? Ini nih hal yang sangat-sangat penting gitu Ah Kenapa itu? Jadi gini Tadi kan aku sama si Carol nih ke dokter ya Iya aku juga tahu emang kenapa Si Karolin tuh hamil Hah? Yang bener? Bener Gila dia cepet banget hamilnya anjay Gila, baru sehari loh. Aku aja tiga tahun nggak hamil. Hamil tuh, iya mantap kan ya? Iya mantap, anjay. Ya udah, kamu mau coba enggak? Siapa tahu kamu hamil gitu. Ah, coba gimana? Ya udah, kita langsung naik ke atas aja. Waduh, kalau misalkan nggak hamil gimana? Iya, aku pun enggak tahu anjay. Oh ya udah, kita coba yuk. Terus si Caroline diapain? Ya udah, dia tunggu situ aja. Tunggu bawa nih. Iya, oke, oke. Ayo kita ke atas, oke. Karolin kamu tunggu bawah ya. Oke, udah di atas nih. Kita mau ngapain nih? Wih, slow dong, kamu jangan ngegas gitu. Eh, aku udah slow gini, gimana sih kamu? Oh ya udah ya udah, santai santai. Jangan emosi. Iya iya iya. Kita mau ngapain nih? Oke, sekarang kamu tidur. Ah, aku tidur sekarang? Iya. Emang mau ngapain lagi gitu? Oh ya udah nih, aku udah tidur nih. Oke. Dalam hitungan ketiga, kamu jangan kaget ya. Oke oke, siap siap. Oke, dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Brrr. Oke, udah udah, udah dua jam ini. Ah, gila dua jam, lama bener. Padahal nggak kerasa loh. Iya, nggak kerasa kan? Yo iyo sekarang kita mau ngapain nih? Yaudah, kita tidur aja. Besok kita langsung ke dokter. Oke? Oke oke. Nah, aku tidur di atas. Kamu tidur di bawah. Oke, okay? oke, oke, dah. Ya, udah. Aku langsung tidur dulu, ya. Iya, <tuh> iya. Aduh, jam berapa ini? Wah, udah jam tujuh nih. Aku langsung bangunin dia deh. Hehe, bangun nih. Aduh, kamu nih gimana sih? Bawel banget sih Kukan lagi tidur? Eh, kita ke dokter Katanya kita mau ke dokter Oh iya juga ya Gimana sih kamu? Yaudah, kita langsung pergi aja Kamu enggak mandi? Enggak Eh, bau asem Kamu juga nggak mandi kan? Enggak Hehehe, sama kita bau asem ya Eh, gak jelas kamu Yaudah, kita langsung saja pergi ke dokter Gak bilang si Karolin dulu? Ah, gak usah bilang Dia masih tidur kayaknya Oh gitu? Udah, kita langsung ke sana yuk Ayo, kamu udah tadi yang ngomong Eh, selawat tuh anjay, bawel banget kamu nah, udah, buruk kuy. Oke, otot aduh. aduh, aduh, aduh, masih lama gak sih ini tempatnya? Bentar lagi anjay, masa kamu nih segini aja capek? Ya mau gimana tuh, kalau capek kan, aduh Aduh, nggak bisa ditahan kalau capek Oh gitu, gimana sih kamu Aduh, aduh, yaudah aku Aduh, di, aduh, aduh Eh, ngomong yang benar, jangan aduh-aduh, wae, ngomong yang benar. Iya, aduh, aku nih mau jongkok di tangga dulu ya istirahat, tentar ya Iya, iya, iya, yaudah serah kamu lah Aduh, capek nih, capek nih Udah belum istirahatnya Udah satu jam nih kita nunggu Ayo ayo bro bro bro Aduh Aduh Eh kamu jangan aduh-aduh Baik napa Capek aku dengernya leh orang capek kok emang nggak boleh ya udah serah kamu deh Oh iya Emang tempat dokternya bentar lagi Ih eh, bentar lagi itu tuh yang di pojokan sono Oh itu Iya yang di pojokan sono Eh bilang dong dari tadi Padahal kita istirahat di sono aja Eh kamu nih kasih tahu nggak percaya udah kita langsung ke sana oke okay. Aduh gila tempatnya deket banget dari tangga itu Kenapa kamu nggak bilang deh tadi loh dari tadi aku udah bilang kamu aja yang batu anjay eh gimana sih kamu udah kita langsung bilang ke dokternya tuh oke okay, oke okay. kamu ikut nggak Ya jelas ikut Yaudah, kita langsung salah. sana Selamat siang dokter Oh, selamat siang Loh, kok kamu lagi sih? Ada apa kamu ke sini? Perasaan kemarin kamu udah diperiksa Loh, bukan aku yang diperiksa Itu istriku Oh iya Terus, sekarang bawa siapa lagi? Nah, ini istriku yang kedua Eh, yang kedua Bukan dokter, ini aku yang pertama Kemarin itu yang kedua Iya aku lupa, hehehe, gila! Kamu serakah banget anjay, istrinya dua, emang nggak boleh dokter, Iya, nggak boleh, oh gitu nggak boleh, iya, bikin sirik aku aja, aku satu aja nggak punya, hehehe, kamu ngelawak dokter, nggak ngelawak emang nasib, Ya <laughs> yaudah, kapan nih istriku diperiksa? Ya udah buru sekarang, kamu tiduran, tiduran nih ya, dokter, iya buru, udah aku langsung tunggu di luar ya dokter ya kan di sini nggak boleh gitu. Iya, kamu apa ya? Padahal baru pertama kali gitu. Pertama kali dari gimana? Orang kemarin udah, oh gitu. Udah, kamu tunggu di luar. Aku mau periksa dulu. Oke. Okay. Oke okay, aku makan cek cek dulu ya. Oke, okay, siap dokter. Gak sakit kan? Enggak dong. Oke, okay, aku cek cek dulu ya. Oke okay, dokter. Satu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kanan kiri atas bawah Ki W e R T Y U I O P Segitiga bulat E kotang 1 E 2 Oke udah Udah dokter kok cepet banget <us everywhere> Yoi dong udah Hasilnya gimana dokter Ya sorry banget gitu hasilnya nggak maksimal Hah nggak maksimal gimana coba jelasin dokter Jadi gini kan katanya kamu mau diperiksa hamil gitu Iya dokter terus hasilnya gimana Ya hasilnya negatif gitu kamu belum hamil Hah yang bener Bener sorry banget ya Aduh terus ini gimana Yang gak gimana gimana gitu aku bilang ke bapakmu dulu ya Oke siap dokter oke siap dokter Biar dia suruh kesini Jadi kita ngobrol bertiga gitu ya Oke siap oke siap Aduh aku masih belum hamil Wah aku pasti dimarahin sama dia nih Waduh kacau kacau Maafin ya bapak ibu bahwa ibunya ini belum hamil gitu Aduh gimana ya Gimana dok cara hamilnya dok Aduh kalau urusan kayak gitu Aku gak tahu gitu aku tangkat tangan gitu Aduh gimana nih ya Iya nih gimana nih? Padahal si Caroline satu hari aja udah hamil gitu dokter. Ya aku pun nggak tahu gitu. Sorry ya, sorry sekali lagi sorry. Oh ya nggak apa apa deh dokter. Terima kasih ya udah bantu cek cekin. Ya dokter terima kasih ya. Siap siap. Kalau misalkan ada apa-apa, tinggal kesini lagi aja ya. Oke siap dokter. Aku pamit dulu ya. Oke siap. Kamu marah nggak sekarang? Enggak, masa cuma urusan gitu doang. Marah enggak, Papa? Tenang aja, tenang. Aduh, aku jadi merasa bersalah sih. Kenapa Caroline bisa sehari ya? Aku enggak bisa. Udah enggak, Papa sabar ya? Sabar ya? Udah, yuk, kita langsung pulang aja yuk. Oke. Okay.